yang kamu memberkati, ibadah kami akan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Halia, Amin. Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, kalau sudah duduk siapin alkitabnya ya. Siapa yang tadi belum siapin alkitabnya? Ayo buru-buru diambil. Kakek saya kasih waktu 5 detik. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, kalau udah diambil buka alkitabnya sudah disiapin. Kakek saya ajak adik-adik untuk buka Mazmur dari Masmur 138. Ayat 1 3. Ayo minta dibantu Mama nih kalau yang belum bingung Mas Pur di mana ya, Kakak? Minta dibantu Mama ya. Di Mazmur 138 ayat 1 sampai 3 yang akan dibacakan oleh Bacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 138 ayat yang pertama hingga ketiga. Dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku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 Dan juga aktivitas yang akan adik-adik kerjakan ya. Ayo kita dengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari minggu. Apa kabarnya? Semoga adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat dan juga bersukacita. Hari ini ketemu lagi sama Kariska di kelas tanggung. Nah, Kariska hari ini mau bercerita. Tapi sebelum kita, Kariska bercerita, kita buka alkitabnya dulu yuk. Kita buka dari kitab perjanjian lama. Yaitu kitab keluaran. Kitab keluaran paling depan nih, yang kedua dari depan. Keluaran 32 ayat 1-6. Keluaran 32 ayat 1-6. Nah, judul bacaan Alkitab kita hari ini itu adalah Anak Lembu Emas. Udah ketemu semuanya? Kalau udah ketemu Alkitab kita taruh, sekarang kita mau ber doa, yuk kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini, Tuhan sebentar kami mau mendengarkan firmanmu berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firmanmu dengan baik berkati juga Kariska yang akan membawakan firmanmu, biarlah apa firman yang boleh keluar dari mulut Kariska boleh menjadi renungan bagi adik-adik sekalian, dan adik-adik di rumah boleh dilakukan boleh melakukan firman-Mu dengan baik ya, Bapak. Inilah kami ya Tuhan menyerahkan pemberitaan firman hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Udah ketemu semuanya ya? Keluaran 32 ayat 1 sampai 6 demikian bunyinya. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 6. Anak lembu emas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 Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Demikian pembacaan Alkitab kita. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Nah, adik-adik Kariska -adik mau nanya, siapa di sini yang adik-adik kelas tanggung yang punya kakak? Ayo angkat tangan. Kariska punya kakak, harusnya punya kakak dua orang. Wah, yang angkat tangan ada Syafel. Terus hmm, ada Kartika, ada juga tuh siapa ya? Oh Odilan. Renanya juga punya kakak ya. Nah, tadi pas kita baca Alkitab Keluaran 32 ayat 1 sampai 6, di ayat pertama ada di, ada disebut sebuah nama. Siapa namanya? Harun. Nah, Harun tuh siapa sih Adik-adik? Ada yang tahu enggak? Harun itu adalah kakaknya Musa, kakak tertuanya Musa. Kalau Musa ingatkan siapa, ya betul. Musa adalah yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, di situ juga ada kakaknya Musa, yaitu Harun. Nah, di bacaan kita hari ini, bangsa Israel itu sedang berke berkemah di padang gurun. Lalu, Allah memanggil Musa naik ke atas gunung Sinai. Ngapain ya Musa naik ke atas gunung Sinai? Musa naik ke atas gunung Sinai untuk bertemu dengan Allah. Dan Allah memberi, memberikan dua loh batu yang berisi 10 hukum Taurat atau 10 perintah Allah. Nah ternyata Musa pas ada di atas gunung Sinai itu berada di sana selama 40 hari 40 malam. Di sini nih kita mulai ceritanya. Di ayat yang pertama, bangsa Israel di situ mulai kesel. Kok Musa ini lama banget ya di, gunung, di atas gunung Sinai, kok enggak turun-turun? Kita baca ayat yang pertama. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, mengundur-undurkan turun dari gunung itu. Mengundur-undurkan itu maksudnya menunda-nunda untuk turun dari gunung Sinai. Terus, maka berkumpulan mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Nah bangsa Israel di ayat pertama itu karena dia merasa kok Musa nggak turun-turun lama banget di atas gunung Sinai terus mulailah mereka ngomong ke Harun kakaknya Musa untuk minta Harun bikin Allah. Ayo aneh nggak sih di sini? Mereka minta Harun untuk bikin Allah yang akan berjalan di depan bangsa Israel. Ada yang aneh ya di sini ya? Nah, kita tahu kalau bangsa Israel adalah bangsa pilihannya Allah. Tapi, bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk adik-adik. Maksudnya adalah bangsa yang selalu melawan perintah Allah. Nggak percaya sama Allah, padahal Allah yang memimpin mereka selama perjalanan dari Tanah Mesir menuju ke Tanah Kanaan, Allah yang kasih makan Allah yang kasih minum Kasih tiang awan Biar gak kepanasan kalau siang hari Kasih tiang api Biar gak kedinginan malam hari Terus kasih roti mana Kasih mujizat-mujizat lain selama perjalanan dari Mesir Menuju ke ketekanaan Tapi mereka gak sabar Karena gak, Musa ini gak turun-turun Lama-lama banget di atas Gunung Sinai Akhirnya mereka minta Harun Untuk bikin Allah buat mereka Aneh ya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 Harun bilang di ayat kedua dan ayat ketiga untuk menanggalkan anting-anting emas. Menanggalkan itu artinya melepaskan. Jadi, kayak Kariska, ini Kariska pakai anting emas. Jadi, Kariska copot anting emasnya, terus Kariska kumpulin. Kalau waktu itu, mereka kumpulinnya ke Harun. Sama Harun, anting-anting emas itu, anting emas, kalung, cincin, pokoknya semua yang berbau emas, dijadiin satu, terus dipahat dan dibikin sebuah patung yang bernama patung anak lembu emas makanya bacaan kita hari ini adalah judulnya anak lembu emas ini ilustrasi patung lembu emas ya, anak lembu emas ya kayak gini, bisa bayangin ya berarti banyak banget ya anting-anting kalung, cincin, segala macam yang berbau emas yang bangsa Israel punya terus di ayat yang keempat makin aneh lagi adik-adik diterimanya, diterimanya lah itu dari tangan mereka dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Aduh, yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir? Si patung lembu emas ini atau Allah? Allah kan? Bukan si patung lembu emas ini kan? Nah, terus ketika Harun udah bikin si patung lembu emas ini, Harun juga bikin mezbah di depan patung lembu emas itu dan Harun berseru di ayat yang kelima. Bilangnya ketika Harun melihat itu didirikanlah, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu dan berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Nah, keesokan harinya bangsa ini mempersembahkan, bangsa Israel mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, terus mereka duduk mengitari si patung lembu emas ini terus mereka makan, mereka minum dan mereka bersukaria. Makin aneh loh Adik-adik di sini bacaan kita. Terus di sini kita kalau tadi Kariska bilang aneh, harusnya Adik-adik sadar. Anehnya itu karena bangsa Israel malah membuat patung anak lembu emas atau yang biasa kita kenal sebagai patung berhala. Terus mereka malah mempersembahkan korban bakaran dan keselamatan buat patung lembu emas itu. Kalau Karis katanya, yang nuntun mereka keluar dari tanah Mesir, siapa? Allah. Yang membelah laut teberau jadi dua, biar mereka bisa jalan di tengahnya, siapa? Allah. Yang menyatukan lagi, kan tadi laut teberaunya udah kebelah dua, terus yang menyatukan lagi laut teberaunya jadi satu, biar pasukan Mesirnya tenggelam, siapa? Allah, yang menyediakan makanan? Allah, yang menyediakan minuman? Allah, yang berbuat mujizat selama perjalanan dari Mesir menuju kanan siapa? Allah, nah aneh kan Allah yang menyertai mereka tapi malah mereka menyuruh Harun untuk membuat Allah lain berupa patung anak lembu emas untuk mereka sembah terus dikasih korban bakaran lagi kalau dalam perjanjian lama adik-adik Korban bakaran itu adalah sebuah bentuk persembahan bagi Allah. Kalau sekarang kita nggak pakai korban bakaran lagi. Kalau sekarang kita pakainya berupa bentuknya kasih uang. ya, Di persembahan kalau lagi ibadah. Atau nggak bisa juga kalau misalkan mama papanya punya rezeki lebih, punya berkat lebih. Kadang ada yang suka misalkan ada yang nyumbang meja, ada yang nyumbang bat, bangku, kayak gitu. Itu adalah bentuk korban bakaran kita saat ini, zaman sekarang nih. Nah, di sini keanehan bangsa Israel ini adalah bentuk ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah. Allah yang menyertai mereka, harusnya Allah juga yang disembah sebagai bentuk ucapan syukur sebagai rasa terima kasih. Harusnya mereka setia kepada Allah, bukan malah bikin patung untuk disembah. Kalau sebenarnya kalau kita baca di pasal 32 ini dijelas eh, dari ayat kan tadi kita baca dari ayat 1 sampai 6. Nah di ayat yang ketujuh sampai habis itu di situ Musa Allah menegur Musa, terus Allah marah sebenarnya, cuman karena hari ini kita bacanya cuman sampai ayat 6 berarti hari ini kita belajar tentang ketidaksetiaan dari bangsa Israel nah, adik-adik berhalanya bangsa Israel saat itu adalah sebuah patung anak lembu emas ya, kalau kita sekarang, kita punya berhala gak? punya kita semua punya benda yang kita jadikan berhala padahal itu enggak boleh. Contoh paling gampangnya adalah apa nih? Handphone. Loh, kenapa handphone, Kak? Kayaknya rasanya sekarang tuh semua orang kayaknya udah punya HP Adik-adik ya. Enggak kayaknya enggak ada deh orang yang enggak punya HP. Apalagi buat Adik-adik yang sekolahnya sekarang serba online, sekolah minggunya online, HP tuh jadi palak Har Jadi, barang paling berharga sekolah dari HP, ngerjain PR dari HP, nyari jawaban PR di HP, foto-foto pakai HP, nonton YouTube pakai HP, TikTok kan pakai HP, buka Instagram pakai HP. Wah, banyak banget yang banyak banget kegiatan yang bisa kita lakukan dari HP kita. Nah, kadang juga ada nih, pasti adik-adik yang udah punya HP sendiri. Kalau bangun tidur, hal yang pertama dicari adalah apa nih? HP. Rasanya kalau bangun tidur nggak langsung pegang HP tuh aneh banget. Harusnya yang harusnya yang kita lakukan pertama kali ketika kita bangun tidur adalah ber berdoa, bilang makasih sama Tuhan karena udah dijaga selama tidur semalaman, udah bisa bangun lagi di pagi hari, udah dikasih nafas kehidupan. Tanpa kita sadari, adik-adik. Kita malah bikin HP kita ini sebagai sebuah berhala. Kalau dulu bangsa Israel berhalanya anak, patung anak lembu emas. Kalau sekarang kita berhalanya HP, rasanya kita nggak bisa hidup tanpa HP. Bener nggak? Nggak bisa. Kalau sehari aja tuh nggak buka TikTok, nggak bisa. Kalau sehari aja tuh nggak buka Instagram, ya kan? Bener apa benar nih, Karissa. Kalau lagi main HP, kadang terus Mama manggil nih, "Ayo mandi, misalkan." Tapi kita lagi scroll scroll TikTok, duh rasanya malas banget. Iya mantar deh, entar entar, entar entar entar tiba-tiba sejam, tiba-tiba dua jam, ya kan? Kita jawabnya nanti nanti nanti malah makin lama kita lakuin. Contoh lainnya, kan kita bisa akses YouTube ya dari handphone sekarang. Harusnya waktunya sekarang kita IHMPA via YouTube kayak hari ini nih, tapi karena kita ngelihat ada video BTS atau video Blackpink atau video uh, main Game di YouTube kita malah nonton itu dulu dalam hati kita nggak apa ah, sebentar doang kok kak cuman hmm, 15 menit videonya eh ternyata yang ditonton gak cuma satu video tapi malah vid, uh, beberapa video jadinya malah jadi nggak ikut impa dia kesiangan buat ikut impa jadi telat untuk ikut impanya atau Biasanya kalau malam kita mau tidur pastikan kadang-kadang suka buka Instagram dulu, atau enggak kadang-kadang suka buka TikTok dulu, buka YouTube dulu. Terus baterainya habis. Padahal besok paginya kita harus sekolah minggu via Zoom atau enggak via YouTube. Jadinya karena baterainya habis, besoknya kita enggak bisa ikut IHM PA. Terus atau enggak bisa juga karena keasikan nonton YouTube, keasikan scroll Instagram, scroll TikTok, main game jadinya kuota kita jadi habis, padahal harusnya kuotanya dipakai untuk join Zoom buat sekolah minggu ataupun buat sekolah sama ibu guru atau pak guru nah seperti yang tadi Kariska bilang, adik-adik HP itu bisa jadi berhala buat kita apalagi adik-adik kan kelas 4, 5, dan 6 pasti Kariska yakin pasti mama papanya uh, udah ngasih adik-adik adalah beberapa yang udah ngasih kebebasan untuk adik-adik untuk punya HP sendiri. Ada juga yang uh, harus sharing sama kakaknya atau sama adiknya, ya kan? HP ini bisa bikin kita nggak setia, harus saya bangun tidur. Ber kita berdoa, malah kita buka HP, Harusnya kuota internetnya. Kita pakai buat ikut Zoom, malah kita abisin buat scroll TikTok atau Instagram atau YouTube, atau buat kita main game. Adik-adik, jangan sampai kayak gitu, ya. Jangan sampai kita juga kayak bangsa Israel, jadi nggak setia sama Tuhan. Padahal Tuhan yang kasih kita berkat. Setiap pagi kita masih bisa nafas, itu karena Tuhan. Masih bisa makan, itu karena Tuhan kasih berkat lewat mama dan papa untuk beli atau masak makanan buat kita. Masih bisa internetan, dan masih bisa sekolah minggu dari rumah, itu semua karena berkat dari siapa? Tuhan Yesus. Semua yang ada di hidup kita saat ini, itu adalah berkat dari Tuhan. Dan Tuhan... Cuma minta kita supaya kita nurut sama setia. Nurut untuk terus berbuat baik, setia buat baca Alkitab, setia buat berdoa, setia ikut sekolah minggu, setia patuh sama mama papa, dan banyak hal-hal baik lainnya yang harus kita lakukan untuk kita tetap setia sama Tuhan. Kalau kita nurut sama perintahnya Tuhan yang diberikan lewat mama dan papa, kalau kita setia untuk menyembah Tuhan, Karisca yakin banget 100 pasti adik-adik dikasih berkat yang berkelimpahan. Adik berkatnya nggak melulu soal ten, berkatnya nggak selalu tentang uang, bisa jadi berkat sehat. Sekarang kita lagi menghadapi apa namanya pandemi virus corona. Kita sehat hari ini aja itu adalah sebuah berkat adik-adik. Banyak loh orang-orang di luar sana yang sakit, sampai masuk rumah sakit harus diinfus, harus disuntik harus pakai oksigen tambahan kita di rumah masih bisa bernafas dengan lega kita di rumah masih bisa main sama mama, main sama papa, kakak atau adik bisa juga dalam bentuk berkat makanan, hari ini kita bisa makan enak, bisa makan bakso misalkan atau kita masih bisa makan McD atau kita masih bisa makan kentang goreng bisa juga berkata dalam bentuk mainan mainan yang dibelin mama atau dibelin papa atau dapat kado dari oma opa dari opung ya kan atau juga bisa berkat berupa handphone tapi kita menggunakannya dengan bijak sesuai dengan penggunaan handphone itu sendiri berkat tuhan juga bisa adik-adik rasakan lewat orang lain misalnya pak Ojol yang nganterin adik-adik ke sekolah buat sekolah offline sekarang kan udah ada beberapa yang sekolahnya tatap muka ya terus berkatnya juga bisa adik-adik rasakan, pas adik-adik ulang tahun ada yang kasih kado terus berkatnya Tuhan juga bisa adik-adik nikmati sepanjang hari sepanjang bulan, sepanjang tahun sama adik-adik hidup, asalkan apa? adik-adik setia sama siapa? Tuhan Yesus gampang kan caranya? gampang banget, tapi itu butuh konsistensi itu butuh uh, rutinitas jadi, kalau kita setia sama Tuhan, maka Tuhan akan kasih semua yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Bisa sekarang, bisa besok, bisa nanti. Pokoknya, pasti Tuhan kasih berkat yang terbaik buat adik-adik yang setia sama Tuhan, Yesus. Jangan lelah ya adik-adik untuk terus setia sama Tuhan, karena berkat Tuhan akan selalu berlimpah di dalam hidup adik-adik. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Amin. Halo adik-adik, selamat hari minggu, selamat pagi. Nah coba sebelumnya Kak Brigit mau tanya dulu, apa sih yang bisa kita ambil dari cerita Kariska tadi? Yang bisa kita ambil adalah kita harus setia kepada Tuhan Yesus. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus begitu baik terhadap kita. Tuhan Yesus memberikan berkat dan anugerah bagi kita anak-anaknya. Nah hari ini, Yuk kita mau bikin aktivitas seperti ini Ini adalah gambar kaki kita sebagai tanda bahwa kita mau mengikuti Kristus Kita mau mengikut jalan Tuhan Yesus Kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus Nah sebelumnya yuk kita siapin alat dan bahannya Yang pertama adik-adik boleh siapkan alat tulis atau spidol Boleh warna apa aja ya adik-adik Selanjutnya adik-adik boleh siapkan lem atau solatip atau double tip Jangan lupa juga siapkan gunting Dan yang terakhir adalah adik-adik siapkan kertas Adik-adik boleh siapkan karton atau kertas buffalo atau boleh kertas HVS seperti biasa ini Boleh kok adik-adik Nah langkah pertama adalah kita akan membuat kakinya ini dulu Kak Brigit menjiplak kaki Kak Brigit seperti ini. Kalau adik-adik kesusahan, adik-adik boleh menggambar kaki seperti biasa aja ya. Setelah digambar dan digunting kaki kiri dan kaki kanan, adik-adik boleh tempel di kertas yang besar, yang lebih besar. Adik-adik boleh hias, boleh warna apa aja, boleh diwarnai, boleh digambar yang lain. Nah, setelah itu di bagian atasnya Kal Brigit minta adik-adik tulis aku mau setia mengikuti Yesus. Oke? Yang bagus ya adik-adik nanti Kal Brigit sama Karis lihat pasti punya adik-adik lebih bagus nih daripada punya Kak Brigit. Jangan lupa ya, nanti difoto dan dikirim ke grup What, WhatsApp PA Pelkat PA Shalom Depok. Jangan lupa ya adik-adik. Dadah, sampai jumpa.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 udah aktivitas sama kak beri tadi kita bikin apa kita bikin uh, bentuk kaki gitu ya melambangkan untuk kita terus mengikuti Tuhan Yesus untuk terus setia sama Tuhan Yesus berkat Tuhan selalu ada buat adik-adik yang setia ikut impa yang setia ngerjain aktivitas walaupun rasanya males banget betul nggak nah jadi ayo kita semangat untuk ikut sekolah minggu dan jangan lupa untuk kerjain aktivitas ya. Oke. Okay. Untuk menutup ibadah kita hari ini, Kariska mengajak adik-adik untuk berdoa. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Terima kasih juga untuk ibadah yang boleh kami nikmati di hari ini. Sekarang kami sudah selesai beribadah, kami sudah mendengarkan firman dan kami sudah memberikan persembahan. Biarlah Engkau memberkati kami ya Tuhan. Firman yang tadi boleh kami dengarkan, boleh masuk ke dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami lakukan di dalam aktivitas kami hari lepas hari. Dan juga nyanyi-nyanyian yang tadi sudah kami nyanyikan bersama-sama dengan kakak-kakak, dan juga teman-teman yang lain, biarlah itu semua boleh berkenan di hadirannya Tuhan. Kami juga tadi sudah mengerjakan aktivitas ya Bapak, biarlah melalui aktivitas kami bisa mengerti bahwa kami harus tetap setia untuk terus mengikuti Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, jaga serta lindungi kami ya Tuhan dalam setiap aktivitas kegiatan kami hari ini, biarlah Engkau yang boleh memberkati. berikan kami selalu kesehatan, kekuatan, dan juga hikmat bijaksana beserta dengan keluarga dan mama papa kami. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Sampai bertemu lagi adik-adik di IHMPA selanjutnya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah!